Oke, okay, di sini nampak, cuy. Di sini nampak ya, bangunan itu masih ada. udah berubah banget kalian ini, cuy. Yo, <tik> <tik> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indi di channel Indi Tech. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy Dan seperti biasa saya selalu cakap kepada korang cuy Jangan lupa basuh tangan ya Cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan lah cuy ya Oke okay. dan kali ini kita nggak ngakak dulu cuy Kita nggak membuat video yang berbau komedi dulu cuy ya Karena di disini awalnya hari ini saya tak membuat video cuy Tiba-tiba aja saya buka youtube dan muncul di beranda saya video ini cuy Video yang mana yang akan kita reak itu adalah... Lokasi di mana Piramli pernah membuat. Film-film uh, yang sudah kita react sebelumnya, cuy, ya? karena begini, cuy. Kenapa saya ingin uh, mengetahui lokasi-lokasi Dimana mana Piramli membuat fi film itu? Kalau saya umur panjang dan pandemi ini berakhir, saya berniat untuk jalan-jalan ke sana, cuy. Saya sangat-sangat ingin jalan-jalan ke sana, cuy. Dan salah satu yang membuat saya itu penasaran, gitu ya, ingin mendatangi Malaysia itu adalah sejarah tentang Piramli, cuy. Ingin mengetahui peninggalan Piramli cuy Contoh rumah Piramli ya Yang sekarang jadi museum itu Dan kedua adalah Makamnya cuy Itu saya pengen banget kesana cuy Dan yang ketiga ini adalah lokasinya cuy Dan kayaknya di sini lokasinya itu uh, Terbagi-bagi lah cuy ya Kayaknya cuy ada yang ada di Singapura Dan ada yang ada di Malaysia gitu ya, dan kalau memang saya punya umur panjang, tetap saya akan jalan-jalan ke Singapura, cuy. Saya penasaran banget ingin melihat bagaimana sih studio yang pernah mengangkat nama seorang Piramli gitu, cuy. Ya, itu itu yang membuat saya tuh selalu bertanya-tanya gitu ya, ingin melihat secara langsung gitu ya, ingin melihat secara langsung, cuy. Oke, di sini saya mendapatkan dua video, cuy. Di sini kita tengok lewat YouTube. Saja dulu, cuy. Ya, nanti kalau memang ada rezeki dan memang pandemi ini sudah berakhir, kita bisa melihatnya secara langsung, gitu ya. Judul video yang pertama itu adalah "Lokasi Penambang Pendekar Bujang Lapok". Jadi, di sini kayaknya... Penambang itu yang mereka barbar gitu ya Yang mereka uh, tawuran gitu ya Dan yang kedua itu masih channel yang sama cuy ya Di sini saya mendapatkan video ini tuh dari channel Kerul Kamal cuy Korang bisa subscribe juga ya channel uh, teman kita yang satu ini cuy Karena saya salut banget dengan beliau cuy Karena uh, niat banget membuat video seperti ini cuy Niat banget membuat sebuah uh, lokasi yang mungkin Banyak lagi orang yang tak tahu gitu ya intinya Kayrul Kamal ini benar-benar niat gitu ya benar-benar niat dan video kedua itu adalah lokasi film seniman bujang lapuk ya ah, oke okay. di sini kayaknya kalau seniman bujang lapuk kebanyakan di eh, di Singapura sih cuy ya tapi nggak apa-apa kita akan layan satu-satu cuy ya kita layan satu-satu selama itu masih berbau uh, Kenangan Piramli, saya akan react gitu ya. Saya akan react untuk film Piramli selanjutnya. Korang bisa komentar di bawah cuy. Kalau memang masih ada yang request uh, film Piramli dan like-nya banyak, saya akan layan lagi film yang belum kita react gitu ya. Dan kebetulan saya belum uh, tengok film Piramli semuanya. Tapi kayaknya sih genre-genre kebanyakan genre-genre film Piramli yang serius gitu ya. Yang komedi kayaknya sudah nggak ada gitu ya. Kita sudah react semua. Oke, karena di sini saya sudah banyak cakap. Jom kita tengok videonya, oke. Okay, video udah siap dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu, oke. lokasi penambang pendekar Bujang Lapok wah kok jadi lagu ya kok ini mirip banget suaranya ya atau memang cuman lip sync atau gimana sih? Tapi mirip banget suaranya cuy Kalau saya boleh tebak Ini lagu dimana Piramli Waktu itu Menyanyikan lagu ini tuh pakai gitar di Jendela kalau nggak salah cuy Di apa namanya nih apa sih bahasa Malaysia jendela saya lupa cuy pokoknya di jendela gitu ya oke okay. tunggu tunggu tunggu di sini di sini saya sudah sediakan catatan cuy dan saya sediakan pol apa, pena untuk Menghapal gitu ya sepotau saya nggak nggak hafal gitu ya Oh ini di, di Singapura ternyata ya Tuh, Ini kok gambarnya Oh memang begini cuy Oke okay. Oh berarti tambang itu di Singapura ya Rawa ini Rawai ini itu. Khabar anak ana. Ha ah, nampaknya penjagaan kita semakin maju. Ayuh. Tapi kita banyak kekurangan sampan ni. Ni. Sampan? Hmm kalau kita fikir rakit pun tak lebih baik. Sampan ni. Eh sampan datang. Tapi sama lah dah. Hai kalau tak cukup lagi 30 aku boleh beli. Tapi. Indah banyak -banyak ini jadi tempat pelancongan ya. Eh, Tuhan, nanti dululah, sabar ya? Aku mau naik. Eh, dengar ya, kalau orang -orang ya. jalan, jalan. oh, ke -oh. oh, mentah-mentah miskin kau ya? semua pengampu, pengampu orang kaya, yo, yang aku, tutupkan orang tua itu. Rafi, eh, posisinya. Nih. Gila niat banget si buat Oke, okay, di sini nampak cuy di sini nampak ya bangunan itu masih ada. mau kita ya di sini ya. berarti bangunan ini tua sangat ya. nih. Kang tua dicuburin, mama. Oke, kiki, kiki, kiki, ini, ini dia. Ini, ini real banget sih. Ini, ini nampak banget sih. Sejuk, Johor ya. Sini, dia mereka udah lolos di sini, ini kampung. kurang bisa ini cuy ya nanti kalau kau tengok originalnya kurang bisa baca di samping ini cuy oh semuanya di ini ya di Singapura semua ini pembuatannya cuy pasti kota saya dekat Padang sebaka saya tentu sampai yang paling baru kali ini stepu bungo hujanlah kau tengok kau hujanlah kau tak biasa ini dia mau step tuh sampai betul aja satu kapul saya juga kapul saya surah itu betul penista. Oke okay. oke kita lanjut ke video yang kedua cuy. Video yang kedua itu adalah lokasi film seniman bujang lapuk cuy. Seniman bujang lapuk oke okay, oke okay. eh, posisinya itu ada di kota gitu ya. Oke okay, langsung aja tiga dua satu. Oke okay, ini nih jalan, jalan Ampas gua catat dulu cuy Jalan Ampas Oh cuman ini diambil 2015 ya Mungkin di tahun sekarang Iya iya iya Wah ini, ini, ini, ini, ini dia cuy Tapi kayak nggak ada yang berubah sangat gitu ya Masih Oke okay. Jalan, jalan lampas Oh ini dulu, terlampas dulu. Ini yang sekarang, berbeda sangat bangunannya. Hey, <laughs> dengan <laughs> do, India, India ini. Oh, ini ya? <laughs> <laughs> Oke, okay. ini ya perubahannya begini. Direct, Kau apa? Kau nak mampus, ya? Aku suruh cari orang yang gagal, bukan macam ini. Tuan Direktur, inilah orang yang gagal, kepala, kepala otak Oh ini nih, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita bandingkan dulu dengan yang ini, otak, Posisinya masih sama. Posisinya masih sama cuy, cuman mungkin ada beberapa yang sudah di ini ya, sudah berubah sangat gitu. dengan pun dekat udah berubah banget kalau yang ini cuy. Udah bertingkat ini. Kasihlah saya jadi hang bad. <laughs> Nak jadi hang hancur bad, mampu Lalu orang Adik, ingin rasa saya tengok lagi filem ini cie. Wah ini, ini ini asli. Ini minim sekaligus. Ini minim, minim sekali yang berubah ini cie. Cepat. <laughs> Oke, okay. oh, ini mungkin ruangannya udah enggak. Ini ya sudah dipindahkan gitu ya? Oh, di sini pagarnya nih hampir-hampir nggak hampir berubah, cuy! Hampir nggak berubah di sini tuh. Ada security yang security India itu, cuy! Hampir nggak berubah, cuy. Wah, ini yang berubah. Oh, ini enggak, enggak, enggak Ini jalan. Oh ya, yeah, yang yeah. ini nggak berubah masuk ya, sampai masuk ke dalam parkiran. Parkiran, parkiran basikal ini masih basikal dulu, cuy. masih ada cuy masih ada dapat kedai kedai dapat tapi nah di sini jalan jalan Oh, kedainya udah nggak ada cuy udah nggak ada kedainya kau hapa RM5 din batu sial <laughs> hai batu hikmat tak kusangka kau dah menjadi batu sial kalau ada 5 biji batu lagi macam ini jangan kata rambi aku berdua dengan aja pun tentu, tak berbinik <laughs> tak begini bagian belakang studio, ini belakang ya eh, tadi ada foto piramli kayaknya itu, itu, itu, masih ada, ini kan semuanya gak ya, cuy apa tuh? nih. Ya? Ini ini bangunan udah tak terpakai kah? Atau bagaimana ini, Ji? Mungkin teman-teman yang dari Singapura bisa jelaskan gitu ya, saya, supaya saya paham juga, Ji. Ini bangunan ini masih aktif kah atau gimana gitu? Jam -jam ini jam-jam ini, Ji, jam. Wah ini asli sih Masih sama Tunggu lokasi Saya catat dulu cuy Mohon maaf ini saya catat ya Oke okay. Yang ada patung ya Wah patungnya udah gak ada cuy Masih ada ke patungnya? Di renovasi atau gimana sih patungnya itu? Gila, jamnya legend banget jamnya ini, cuy. berkeliling ini. Bioskop, bioskop ini, wayang oh, tepat. sini dia jalan, jalan-jalan, mana tempat kolam oh, itu. Nah, ini dia yang warna putih nih. Oh my god. Ini udah jadi bangunan apa di sini? Bangunannya klasik banget gitu, sih. Di tahun ini banyak ini sih proyek di sana cuy ya, pembangunan di sana. Oke. Okay. Di lokasi jalan Ampas ini di tahun 2015 itu banyak proyek ya. Nah, ini bangunan ini. Lokasi paling susah untuk ditemui, oke. Okay. Lido Oh susah karena lokasinya sekarang sudah padat. Sudah padat banget cuma di sini. Ini dia Lido. Masih Lido di situ cuy. di atas dah oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, cuy itulah tadi beberapa yang saya catat tuh di sini saya catat ada empat ya dan lokasinya semuanya ada di, ada di Singapura cuy oke okay. dan ya ini bakal saya simpan terus di channel saya cuy apa saya tak jadi masalah viewnya sedikit ke banyak ke tak jadi masalah gitu ya saya berniat untuk membuat video ini tuh untuk sekedar mengingat kembali gitu ya. mengingat kembali sang legend legend di hati saya gitu ya legend di hati orang juga ya peminat peminat piramli gitu ya dan siapa tahu kurang masih ada video-video uh, lain gitu ya, yang mana bisa memperlihatkan lokasi-lokasi di mana pembuatan film-film Piramli cuy. Apalagi yang lokasinya ada di Malaysia gitu ya. Kurang bisa komentar di bawah atau kirimkan saja linknya di Instagram saya cuy, di Instagram yang saya punya. Supaya saya bisa ini cuy, saya buat seperti ini lagi cuy, karena... Uh, kedua video ini itu memang posisinya ada di Singapura gitu ya. Dan uh, kalau ke Singapura, yang mana lebih mahal sih? Singapura ke Malaysia gitu ya. Jarak yang dekat dari Indonesia. Intinya kedua negara ini, insya Allah ya. Kalau saya diberikan rezeki lebih, kalau saya masih diberikan umum panjang, saya akan datang ke lokasi ini cuy. Saya akan berniat mendatangi lokasi-lokasi ini cuy itu wajib banget buat TK Oke okay, dan terima kasih ya buat korang yang stay di channel TK Ya walaupun video ini minta menghibur atau gimana, intinya video ini sangat menguntungkan buat saya. Sangat spesial buat saya. Sangat spesial buat saya cuy Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like Kalau nggak suka dislike aja cuy nggak jadi masalah Atau skip aja videonya Dan mungkin saatnya yang saya pamut undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya di thank you next Thank you next dan thank you next Bye